Ya, teman-teman semuanya, selamat berjumpa dalam program uh, coaching holistik yang keenam dengan saya. Yang keenam ini, sambungan yang kemarin, di mana kemarin kita bahas citra diri satu, sekarang kita bahas citra diri dua. Nah, saya langsung masuk di materi karena pendahulunya mengenai uh, meditasi atau mindfulness, bis kognitif terapi, MBCT, MBSR dan hubungannya dengan tema-tema seperti ini sudah dijelaskan di modul sebelumnya. Jadi kita langsung masuk di konten temanya ya. Saya share materi powerpoint-nya. Perlu sekali seseorang membangun gambar diri yaitu bagaimana orang memandang dan menilai dirinya sendiri ya Nah kali ini membangun gambar diri ini kita akan melihat keunikan diri jadi membangun gambar diri itu bagaimana kita memandang diri kita kalau mau lebih akuratnya ya semuanya memandang diri seperti Tuhan memandang kita Nah bagaimana Tuhan memandang kita tentu seperti keunikan Tuhan menciptakan kita Bagaimana keunikan kita maka kita bisa menggunakan beberapa ilmu Ya, nah, ilmu ini sebenarnya cukup banyak berbicara keunikan diri itu bisa pakai ilmu yang hari ini kita pakai namanya temperamen dasar. Ada ilmu DISC, dominan intim stabil cermat. Ada ilmu mengenai foto karakter. Lalu ada ilmu mengenai personality di mana hari-hari ini banyak dipakai dua track yaitu MBTI dan Enneagram. Nanti saya akan sampaikan yang MBTI di sesi yang lain, karena jadwalnya 9 kali itu enggak termasuk. Itu nanti kita bisa bikin sesi khusus, ya. Bahkan setelah program selesai pun, nanti kita gabung dengan yang ikut uh, camp kemarin, ya. Camp yang tujuh hari malah nggak uh, dapat yang ini, ya. Karena saya cuma ngisi tiga sesi selama satu hari, kan? Campnya tujuh hari, lalu saya ngisi satu hari ya cuma tiga sesi jadi yang yang online malah dapat sembilan dari saya ya tiga kali lipat nah tapi nanti digabung dengan yang camp kita bisa membuat yang personality harusnya yang ini pun mau digabung sama yang bayar camp kemarin ya tapi terserah penyelenggara ya <laughs> saya narasumber aja nah Oke, jadi ada lagi sebenarnya keunikan diri itu juga bisa dengan sidik jari, ya. Tapi nanti yang sidik jari ini saya post aja di WA grup yang dalam rangka parenting, walaupun bisa juga sebenarnya untuk pernikahan, ya. Yaitu judulnya menjadikan anak juara kehidupan. Itu ada tiga sesi. Dulu itu rekaman dari webinar yang berbayar, ya. Tapi saya rekam. Kalau sekarang udah nggak di private lagi, di-publis, jadi, semua orang bisa melihat karena sepertinya saya sudah agak malas bikin webinar berbayar lagi, gitu ya. <laughs> kalau saya yang bikin, kalau orang lain, kayak Bu Sinta yang ngurusin pendaftaran segala macam, ya oke. Okay. kalau saya sendiri, kayaknya udah ya, kalau dipanggil orang aja, oke okay. ya. Oke, okay, nah sekarang, hari ini kita menggunakan ilmu apa? Ilmu temperamen dasar. Tapi sekaligus saya mau jelaskan bahwa temperamen dasar itu kolerik. Itu kalau menggunakan foto karakter itu merah. Nah, dari gambarnya saja mungkin sudah mulai kelihatan ya. Orang merah itu seperti apa gitu ya. Ya, agak sombong dikit. Kalau dari sisi negatifnya ya. Kalau orang sanguin, nah ini dia. Kelihatan deh, paling depan, suka tampil. ya Pecicilan, nggak bisa diem. Atau si kuning. Jadi orang sanguin itu kalau foto karakter kuning. Atau orang pragmatik. Ya, tenang, kalem, enggak banyak ngomong, sukanya di belakang, layar ya atau si Ijo namanya pragmatik. Melankolik, waduh lebih pendiam lagi. Kalau si Ijo ini kalem, maka si biru ini pendiam ya, lebih di belakang lagi ya. <gifga> Ini namanya melankolik. Melankolik dan pragmatik itu introvert. Kolerik dan sanguin itu kelompok ekstrovert. Nah, sekarang kita akan perdetailkan setiap orang ya itu bisa kombinasi misalnya sanguin kolerik, sanguin melankolik. Jarang sanguin. ya ada juga sanguin pragmatik, Tapi agak jarang adalah yang yang menyilang ya kayak kolerik melankolik itu jarang gitu ya. Sanguin kolerik cukup banyak. Nah, ini secara umum jadi setiap orang terlihat semuanya ada positifnya. Semua orang ada negatifnya. Ada orang yang sangat menonjol salah satu, tapi ada yang kombinasi tadi misalnya sangkol berarti sangmin coloring, ya. Tapi semua orang ada positifnya, semua orang ada negatifnya. Ini kalau dilihat dulu secara keseluruhan. Nah sekarang kita kita perinci satu persatu. Kalau tadi teman-teman misalnya sebelum sesi ini sempat isi formulir, ya, cekli cekli cekli, ya, linknya itu udah tahu dirinya apa. Kalau enggak ya nanti setelah Selesai ini malam ini, boleh besok pagi, boleh supaya nyambung. Ya, paling tidak mungkin sebelum ngisi pun dengan rincian ciri-cirinya. Nanti sudah mulai tahu, oh, kalau gitu aku merah, aku kuning, aku kolerik. Ya, nah sekarang kita rinci satu persatu. Orang kolerik itu kayak apa sih? Gitu ya, kalau gampangnya ya, kalau perempuan kayak Bu kalau laki-laki kayak Ahok, kebayang ya, kayak Ahok. Tuh, itu kolerik murni itu ya burisma jadi bagusnya apa bagusnya leadershipnya kuat dominan tegas pokoknya yang bener tuh gimana harus benernya bagaimana nggak peduli perasaan orang gitu ya maka orang kolerik itu secara positif kemauannya keras independen praktis punya visi produktif tegas pemimpin yang efektif tapi kalau dia nggak ikut meditasi, nggak bertobat, agamanya nggak kuat, waduh, kejam, pemarah, sarkastis itu ya kasar, dominan, mendominasi, suka ngatur, ngebosi, egois, sombong, keras kepala gitu ya. Kalau dia baik hati, bahagia. Nah. Ah, Tegas, pemimpin punya visi produktif, rajin, semangat cari duit. Kalau dia nggak bahagia, nah, setannya keluar. Jadi, anda punya suami, kayak setan atau kayak pemimpin, tergantung apakah anda membahagiakan atau tidak. Sama juga anaknya, kayak setan atau kayak malaikat, tergantung orang tuanya membahagiakan atau tidak. Kalau orang bahagia, keluar baiknya, orang nggak bahagia, keluar jeleknya. Nah. Dibikin perincian lebih rinci lagi. Ini dia si merah ya, bisa mempengaruhi orang lain, cepat mengambil keputusan, logikanya kuat, kemauannya keras, optimis, pegang prinsip, komitmen. Kalau mengerjakan tuntas, dia bisa diandalkan. Ada hambatan dia terjang, gitu ya. Prinsipnya this is my way, itu ini jalanku. Nah banyak yang masalahnya sakitnya jantung, banyak darah tinggi. Kejelekannya, kekasar, kejam, sadis, mudah marah, susah mengasihi, tidak peka dengan perasaan orang lain, tidak peka dengan perasaan istrinya. Kalau dia perempuan, ya nggak peka dengan perasaan suaminya, tidak suka dipaksa dan ngebosi. Kalau untuk parenting, nah, anak seperti ini boleh ditegur dengan keras. Tapi kalau nggak mau banyak marah-marah, buat aja peraturan. Jadi, nggak usah marah, lalu dihukum sesuai dengan peraturan. Kalau nilainya di bawah, 50, kan uang sakunya di bawah 50 uang sakunya tabungannya malah dipotong 50.000. lima di 50 sampai 60 nggak dapat uang saku. 70-80 uang sakunya 10.000 gitu ya. Enggak usah pakai marah. Reward and punishment jalan gitu, boleh. Tapi juga bisa juga hukumannya malah berupa tantangan kalau mau hukuman yang positif. Ini bicara dengan untuk parenting. Untuk membuat dia maju, maka berikan dia tantangan dan penghargaan. Ya, sama juga dalam pernikahan. Ya, suami seperti ini, ya, itu senang banget, ya, dihargai, dihormati. Jangan bilang suami saya gila hormat, bukan? memang dia spesiesnya begitu, namanya spesies kolorik. Ya, orang kolorik itu kebutuhan utamanya dihormati. Anda nggak hormati, setannya keluar. Ya, suaminya kolorik, nggak dihormati. Udah, Anda ditampel, ditendang, dikebuki, dimaki-maki. Ya, karena memang dia. Kalau enggak bahagia ya begitu, setannya jenis setan jenis itu, itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi tipe yang lain ya. Kalau contoh di Alkitab itu namanya Rasul Paulus ya. Kalau contoh zaman sekarang ya Ahok, laki-laki. Kalau, kalau wanita Purisma, Sangwin. Ah, Sangwin ini si Kuning. Kalau dites pakai pas ketemunya intim ya. DISC. nah ini yang merah intim. Kalau pakai foto karakter, dia kuning. Jeleknya dulu apa? Jeleknya tuh pelupa, enggak rapi, boros. Bilang mau beli beras, pulang bawa tas, sepatu dan kawan-kawan. Ya kalau dia anak maka atau suami juga, ya atau istri juga, pokoknya ya pulpennya ketinggalan, kucing mobilnya enggak tahu lupa di mana, tasnya ketinggalan, HPnya ketinggalan. Kalau enggak ketinggalan jatuh, pegang barang jatuh, pegang barang jatuh, gitu ya kalau anak, -anak kecil itu dia sisanguin, ya. Jeleknya lagi apa? Enggak disiplin, pelupa, suka besar-besarin, enggak bisa bedain antara bohong dengan gaya hiperbol, lupa melulu, barangnya ketinggalan melulu gitu. Itu jeleknya ya. Itu kalau dia enggak bahagia, orang sanguin enggak bahagia, ya setannya setan lupa, setan enggak rapi, setan boros, setan ketinggalan barang gitu, setan. Setan. Setan bohong. Tapi kalau dia bahagia, wah ceria, banyak ide, lucu, gampang kasian, antusias, ramah, banyak bicara, hangat sekali, bersahabat, supel, temannya banyak sekali, gitu ya. Orang seperti ini kalau punya Instagram, ada foto nikah di upload, lagi makan di upload, jalan-jalan di upload, semuanya di upload, gitu ya. Anaknya di upload, mantunya di upload, desanya di upload juga. Emang dia suka pamer, gitu ya. Ini orang sanguin Nah. Kalau anda punya pasangan Sangwin, ya begitu suka ngomong sendiri, gitu ya di kamar ngomong sendiri di jalan ngomong sendiri, dia nggak bisa berkata dalam hati, susah, gitu ya itu orang Sangwin. Nah, kalau tinggal bersama Sangwin, inilah anak-anak yang ceria, ya. Kalau ada yang belum menikah juga mau punya suami istri yang romantis, cari yang sanguin. Itu romantis sekali. Tapi hati-hati. Sama pembantu juga dia romantis, sama tetangga romantis, sama teman romantis. Kemungkinan selingkuh dia tinggi sekali, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Si sanguin. Sanguin ini tidak bisa diem, ya, di tempat tidur ya dia lompat-lompat, kecicilan ya, tapi bukan hiperaktif. Kalau hiperaktif, kongkolerik hiperaktif juga bisa ya, tapi sanguin itu dia orangnya aktif. Banyak kegiatan sosial, ikut pramuka, ikut choir, ikut ecoensim, wah suka nolong, suka menggratiskan ketawa melulu itu, anda udah mulai tahu ya oh, Pak Jarod kuning, berarti betul sekali ya, saya orang tipe kuning ya. Tapi jeleknya apa? Pelupa, labil, nggak disiplin, suka menunda, seenaknya sikapnya nyentrik, suka menonjol, ngomong bertele-tele, kapan nih orang ngomong gitu ya. Kebanyakan masalahnya pankreas dan diabetes. Tapi orang ini sukanya fun way ya, kalau gaya hidupnya itu pokoknya yang happy happy lucu lucu. Maka orangnya riang, ramah, simpatik, perhatian sama orang lain, banyak bicara, pandai cerita, mencari kegembiraan, banyak sahabat, nggak bosan hidup, ya, ada aja hidupnya energi nggak ada habisnya, motivator yang handal, dermawan, cocok jadi tour guide, tour leader, pembicara dan seterusnya. Kalau lagi bahagia ini yang keluar. Kalau enggak bahagia setan ini yang keluar. Setan lupa, setan menunda, setan penakut, setan bohong munculnya. Jadi Anda punya pasangan seperti apa? Pengen dia sikapnya seperti apa? Bikin aja dia bahagia. Kalau bahagia, setannya sembunyi. Setan itu takut sama kebahagiaan. Oke. Okay. Orang sanguin dihukum. Hukumannya kalau anak-anak ya, ya udah enggak boleh main ke rumah teman, ya. Jangan bepergian suruh puasa bicara aja gitu atau nggak boleh belanja gitu ya jangan jangan dipukul seperti orang kolerik ya dia nggak tahan dipukul ya kalau kebutuhannya apa? Kalau kolerik tadi, ya punya suami kolerik, maka dia butuhnya itu diberi penghargaan, diberi penghormatan. Maka kalau Anda punya suami sanguin, maka dia butuhnya pengakuan, dia butuh dipuji. Anda punya istri sanguin, maka dia butuh dipuji. Anda nggak puji, maka si istri sanguin akan tanya, Papa, rambutku bagus nggak? Uh, make upku gimana? Bajuku gimana? Padahal sudah ngaca, tapi masih tanya. Kenapa? Sebenarnya dia pengen dipuji. gitu Ya. Ya, jadi jangan dijawab udah sana ngaca. Nanti kamu juga tahu gitu. ya ini jawaban orang yang tidak mengerti kejiwaan Nah setiap orang punya kebutuhan yang berbeda punya kebaikan yang berbeda kelemahan yang berbeda pekerjaan yang cocok berbeda maka si sanguin ini kalau contohnya ya anak saya nomor tiga. kalau contoh di muka bumi ini ya Gus Dur juga sanguin saya juga sanguin ya orang sanguin itu banyak ngomong nggak banyak mikir makanya kalau anda punya suami sanguin misalnya ibunya melankolik ya suaminya sanguin orang sanguin itu ngomong nggak dipikir maka jangan dipikirin omongannya dia ngomong aja lupa ngomong apa ya kan ingat gak Gusdur almarhum waktu dulu kan banyak ngomong ya kalau orang heboh dengan omongannya kan kalau orang datang ke Gus Gusdur mengklarifikasi betul Gusdur ngomong begitu ya gitu aja kok repot gitu oh, dia udah lupa ngomong apa jadi orang sangguin itu banyak lupa gitu ya, termasuk saya ya. Saya kemarin ngomong apa udah lupa, udah lupa, <laughs> udah lupa. Dan kalau ngomong ceplos gitu ya, nggak pakai dipikir, gimana nggak ceplos gitu ya? Itu orang sanggul ya. Kalau orang kolerik tegas sekali. Kalau orang sanguin itu marketing cocok. Kalau orang kolerik kepala pabrik cocok, pengacara cocok, ya leadershipnya cocok, pemimpin cocok, mimpin buruh cocok, mimpin pabrik cocok jadi pemimpin pabrik kalau sanguin sanguin itu marketing cocok EO cocok event organizer cocok pembicara cocok motivator cocok sales cocok pedagang cocok itu orang sanguin jadi kalau punya anak yang banyak bicara ya udah jangan accounting stress nanti dia Stress, stroke ya sukses bisa tapi puncaknya punyanya karir ya stroke gitu kan ada seperti kelinci disuruh ngambil jurusan berenang ya stres dia walaupun bisa juga jadi setiap orang itu berbeda-beda Ya, nanti kalau mau diperluas lagi, cara parenting berbeda, gaya ngajak seksnya berbeda, tinggal aplikasinya ini mau dibawa ke pernikahan atau mau dikak parenting, tapi yang pertama sebenarnya malam ini dibawa pada mengenal diri sendiri. Nah, sambil mengenal diri sendiri ini kan, Nah, otomatis kita mengenal orang lain, ya. Oh, berarti suami saya sanggup itu pantas lupa melulu enggak bisa rapi gitu kan? Jadi, sambil begini aja, rasa tahun nih. Waduh, istri saya, kolerik deh. Waduh, gua lagi ya minta ampun. <laughs> jadi, jadi, ibunya nggak pernah nangis. Bapaknya yang nangis-nangis. <laughs> Ya, ibunya tidak pernah nangis ya Bu Risma, kalau mana pernah nangis gitu ya kan bapaknya yang nangis-nangis. Waduh nangis. kalau bapak nangis itu ya bisa kena kanker tuh bapaknya. Ibunya darah tinggi, ibunya darah tinggi stroke bapaknya kanker ya. bapaknya mikirin terus ya. Jangan -jangan bapaknya melankolik. Oke nanti kita sampai di melankolik ya. Jadi tiap orang itu penyakitnya beda-beda. Kalau nggak sadar siapa dirinya, penyakitnya muncul semuanya, setannya muncul semuanya. Kalau sadar, bersyukur, sehat. Makanya orang itu perlu mengenal dirinya itu siapa. Ya. Nah Sekarang kita mengenal si pragmatik. Kalau dites pakai DISC, maka hasilnya stabil. Dites pakai foto karakter, hasilnya hijau. Pakai link yang saya berikan, maka pragmatik. Kita ngomong jeleknya dulu. Plekmatik ini enggak kreatif, cuek, males, lamban ya. Kikir, egois, enggak punya motivasi, suka menunda, tidak tegas, ada apa-apa cari aman. Pokoknya amannya gimana gitu ya. Mungkin mungkin malas naik coaster ya. Nanti kalau putus gimana talinya gitu ya. Kalau kalau kalau sanguin atau kolerik, wah itu senang banget orang sanguin itu suka tantangan, suka mencoba gitu ya. Kalau orang sanguin itu suka hal-hal yang baru. Jadi kalau misalnya saya ini kan sangwin, pergi ke Bogor lewat jalan A, pulangnya pengen lewat jalan B, besoknya lagi lewat jalan C, mencoba yang baru, gitu ya. kalau pragmatik, sudahlah lah, nggak usah nyoba-nyoba, nanti -nyoba, malah nyasar. <laughs> coba kalau nggak memahami begini, kan berantem, kamu ini suka coba-coba, nggak saya sangwin, ya suka nyoba-nyoba, karena sangwin itu bosenan. Anak saya dari kelas 3 SMP sampai lulus kuliah itu 8 tahun. Kalau setahun saya tiga kali empat kali ke Singapura, Anda bisa hitung delapan tahun, ya, kali lima kali aja. Saya belum pernah nginep di hotel yang sama. Padahal Singapura kan enggak gede-gede banget. Kenapa? Saya bosen nginep di hotel yang sama dua kali dalam waktu delapan tahun. Pengen coba yang baru, coba yang baru, coba yang baru gitu ya. Pergi kemana? Lewat jalan baru, pulangnya lewat jalan yang lain. Itu orang sangguin murni, sukanya mencoba, tidak nah, pragmatik. Waduh, kebalikannya maunya yang aman-aman gitu ya. Jadi, kalau ada apa-apa, tuh mikirnya amannya bagaimana, amannya bagaimana. Itu nanti, kalau ini bagaimana, ini bagaimana. Begitu ya, nanti bagaimana? Kalau saguin, bagaimana nanti? Bagaimana nanti aja menikah sama nanti? Bagaimana nanti? Bagaimana yang satunya? Bagaimana nanti? Berantem lah pasti berantem kalau tidak memahami ya begitu memahami oh suami saya itu pragmatik ya orang pragmatik kita lanjutkan lagi ya siapa tahu orang punya suami atau istri pragmatik pragmatik itu tidak ada inisiatif tidak kreatif tapi bagusnya apa baiknya wah baiknya dia itu setia baiknya apa baiknya baik banget nggak suka berantem suka mengalah gitu ya bisa dipercaya setia gitu ya. Kenapa setia? Karena nggak punya ide. <laughs> yang banyak ide itu sanguin itu ya. Idenya banyak gitu ya. Karena idenya banyak jadi nggak setia ya. Yuk kita makan di sana yuk. Ayo gitu ya. Kita gak jalan eh kita ganti aja makan yang sana gitu ya. Itu orang sanguin. Sedang menjalankan ide udah ganti ide ya. Saya punya ide, saya punya ide ya nah, itu orang sanguin. Nggak ada lu nggak rame. Nah, lu itu sanguin. Saya ngomong yang lain denger, nah yang ngomong ini sanguin, sanguin itu tukang ngomong. Kalau ngomong energinya bangkit, jadi nggak usah sensi. Oh. <laughs> Sebenarnya orang sanguin tuh nggak usah sensi, Nggak usah meditasi. Orang sanguin tuh meditasi stressor, ngomong begini aja energinya wow. Ini, ini, ini ada lihat Saya kan uh, semangat minta ampun. Mukanya berbinar-binar begitu kan, dengan ngomong begini udah energinya pulih, penyakitnya hilang, penyakitnya hilang. Nah, kalau nganggur, nggak tahu ngapain, nah itu orang sanguin sakit. ya Kebalikannya orang melankolik nanti atau orang pragmatik ini. Orang pragmatik tuh nggak suka tampil. Kalau orang sanguin itu suka tampil. Orang pragmatik, suruh masuk ke depan, suruh bersaksi, suruh pidato. Itu nggak ada mencretnya, nggak ada, ada bakterinya, ke toilet dia. Langsung mencret. Hai, dicek gak ada bakterinya? Kenapa? Karena dia gak suka bicara, gak suka tampil. Disuruh tampil stress, karena stress. itu gak pengen kencing juga. jadi kencing mules perutnya, dicek sama dokter. Gak ada amuba gak ada virusnya. Kenapa? Karena stress. Orang sanguin lagi mentret, suruh ngomong sembuh. <gadanya> orang sanggungin lagi sakit aduh batuk pilek meriak suruh aja pidato suruh aja ngomong udah, mandi berangkat sembuh ya kan ketemu orang itu sembuh kalau saya ketemu orang sembuh ya kan pulang sakit lagi Maka saya suka ngesung ini suka ya gratis aja seneng kenapa lagi dibayar Orang saguin, ada. ada makanya kalau ada punya suami sangguin punya istri saguin, anda gak ajak ngomong, anda gak mau dengerin dia. waduh, yang pergi terus kemana mana cari orang yang mau dengerin. Kalau canda sebelah, yang mau dengerin ya udah ya, pergi ke canda sebelah. Karena orang saguin itu, kalau ngomong aja udah kenyang dia, ngomong aja udah kenyang dia. Sehat ya, sehat ya. Itulah orang saguin. Nah, kebalikannya nih, orang pragmatik itu anda suruh ngomong, mules dia mules dia karena dia nggak suka ngomong tapi orangnya baik orangnya setia bisa dipercaya ya nah bersama orang pragmatik orang pragmatik itu hidupnya bagaimana aman kalau sanguin bagaimana senang kalau kolerik tadi bagaimana benernya seneng enggak seneng nomor dua malah kerjanya nggak kaya nggak punya perasaan gitu ya tapi kalau orang-orang orang, -orang pragmatik Orang pragmatik ini sukanya aman, amannya bagaimana? Kalem, cool, tenang, ya, tenang banget, tenang banget. Kalau saya sanguin, nah, istri saya itu pragmatik, tenang, anak kena COVID ya, tenang, jamnya makan-makan, jam 8 tidur itu ya. Saya bangkrut ya, tenang, jamnya makan-makan, jam 8 tidur. <laughs> saya saguin, Waduh, lebih gelisah. Ide-nya banyak, inisiatifnya banyak. Inisiatif bikin eco enzyme, inisiatif bikin BA grupnya, bikin komunitasnya, inisiatif bikin-bikin pertemuan, inisiatifnya banyak. Termasuk dalam pernikahan, inisiatif ngajak bercinta. Nah, di sini ada Bapak yang punya istri pragmatik, jangan nunggu dia ngajak. Sampai kiamat, nggak ngajak-ngajak. gitu ya. Tapi orang pragmatik itu, orang follower. Jadi kalau punya istri pragmatik, jangan nunggu dia ngajak, mau tiga bulan juga tidak bercinta. Tapi minta lah, maka akan diberi gitu ya. Jadi, minta saja. Nah, nanti boleh bertanya lah. Kalau suami yang pragmatik, gimana, Pak? Istrinya Sagumin, ya elah. Ibunya yang mau, Sagumin itu maunya banyak, inisiatifnya banyak. Ibunya yang ganjen, suaminya pragmatik. Pak, ah, apa Ah, kamu sayang sama aku nggak sih? nah itu dia itu laki-laki pragmatik ah oh ah oh tidak berinisiatif ya ini butuh seni tersendiri kalau ibu-ibu punya suami pragmatik dia nggak pernah ngajak bercinta jadi ibu yang harus ngajak caranya gimana dong pak nanti ditanyakan saja tak ajar ini caranya ya nanti tulis di chat aja kalau malu sama yang lain di chat private gitu ya tapi kalau ada nggak tahu caranya anda mati berdiri mati tidur, pengen dipuji, nggak dipuji-puji, pengen dipeluk, tidak dipeluk-peluk, Anda mati kepahitan. Anda kecewa, ada kepahitan, penyakit datang semuanya. Karena itu kita perlu memahami pasangan. ya. Pasangan kita ini spesies yang mana, tipe yang mana dia. Nah hari ini anda mulai tahu, oh pasangan saya itu tipe plakmatik toh itu ya sudah telat. Gitu ya. Kenapa telat? Sudah keburu cerai, sudah keburu berantem, sudah keburu kebuka, sudah keburukan DRT. Kalau belum bercerai belum terlambat, masih ada waktu untuk mengenal diri sendiri, mengenal pasangan dengan begitu bisa bangun relasi yang baik. Relasinya baik bahagia, bahagia itu sehat ya. Bukan sehat itu bahagia, enggak enggak, bahagia itu sehat. Tidak bahagia, sakit datang semuanya. Maka perlu menjadi pribadi yang bahagia. Dan pribadi yang bahagia itu ketika orang mengenal dirinya. Makanya menemukan diri sendiri itu penting sekali untuk kebahagiaan, untuk hidup maksimal karena tahu oh dirinya saya sanguin. cocoknya kerja ini ini ini, ya. Maka dulu saya tahun 987 saya kerja di pabrik Makanan bayi S26 Promil, itu pabrik Amerika, tapi saya itu nggak cocok di pabrik. Cocoknya marketing, walaupun saya kerja di perusahaan di bosnya bule gitu ya. Waduh, dua tiga tahun saya udah nggak bahagia, saya mengambil keputusan, saya pindah pekerjaan, walaupun saya kuliahnya teknologi pangan, saya pindah ke Astra, masuk ke marketing karena marketing cocok buat orang sanguin. Soal nggak kuliah, Pak. Kura-kura itu enggak usah diajari berenang. Ini dulu manajer Astra tuh ngomong begitu sama saya. Kamu tuh orangnya sanggungin kolerik. Kamu cocoknya marketing. Tapi saya kuliahnya IPB, teknologi pangan. Kura-kura itu enggak usah diajari berenang. Dicemplungi ke air, pasti bisa berenang. Maksudnya, kamu tak cemplungkan langsung ke marketing. Betul. Tahun depan salesman terbaik, tahun depan salesman terbaik, tahun depan salesman terbaik, tahun depan keluar buka usaha sendiri. Bikin IFA. Indonesian footwear Agency, punya toko sepatu, pabrik sepatu, grosir sepatu, sampai akhirnya MLM sepatu, lalu buka sekolah buka Happy Wicked, buka sekolah pun karena saya pergaluannya luas, karena orang sanguin saya franchise-kan. Sekarang seluruh Indonesia sudah ada 66 cabang. Nah, kalau saya dulu kerja di pabrik, ya mungkin gajinya naik, tapi cepat mati. Kenapa? Karena nggak bahagia. Makanya dalam pelajaran-pelajaran seperti hidup maksimal ya, Gimana mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa manusia harus bekerja sesuai keunikannya ya kalau sekarang di sini umurnya masih agak panjang gitu ya kalau perlu ganti pekerjaan pun nggak masalah karena pekerjaan yang bahagia juga akhir kita sehat tapi kalau umurnya sudah cukup umur aduh pak sudah males pak mau ganti pekerjaan pak waktu sebentar lagi mati pak <laughs> saya umurnya 60 tahun adik saya itu 46. Saya 60, dia 44. Kita beda 16 tahun. Jadi kira-kira 8 tahun yang lalu, saya bilang sama adik saya yang umurnya beda 16 tahun. Waktu saya foto bersama, saya upload di Instagram, semuanya berkomentar, oh Pak Bayu itu kakaknya Pak Jarot coba. Saya foto dengan adik saya, semuanya mengira itu kakak saya. Padahal umurnya beda 16 tahun. Kalau saya dibandingkan orang lain gitu ya, teman kuliah kan bukan satu keluarga. Memang ada orang yang umur 20 masuk keluarga udah pada ubanan semuanya. Ini kan satu keluarga. Maka saya bilang sama adik saya, "Kamu jangan-jangan salah pekerjaan dong. Kamu tuh umurnya boros. mau kamu tua. Kita beda 16 tahun." singkat cerita assessment ya ketahuan pekerjaannya nggak cocok. Lalu akhirnya dia nurut, ganti pekerjaan gitu ya. Padahal kerjanya udah bagus, direktur admin di Solo yang gajinya seperti orang Belanda. Padahal di kota Solo. Tapi dia banting stir gitu ya, setelah melalui assessment yang saya pimpin dan sekarang dia happy banget, bahagia banget dan juga penghasilannya malah lebih daripada yang dulu. Jadi ini ilmu ini bisa dipakai untuk menemukan pekerjaan yang cocok, tapi yang hari ini kita pelajari adalah menemukan keunikan diri. Mengenal keunikan diri yang nanti juga akan pasti akan mengenal keunikan orang lain. Khususnya orang-orang dekat. Makanya ada baiknya, suaminya, anaknya, dites semuanya, toh gratis ya untuk ketahui siapa dirinya. Kita lanjutkan lagi dengan si plagmatik atau si hijau Ya. Maka, plakmatik ini setia, baik bisa dipercaya. Ya, kita lanjutkan lagi. Tenang, kalem, baik hati, stabil, setia, senyum tulus, tidak ambisi, jarang marah, mengalah, damai, nggak suka menonjol, suka kerja di balik di belakang layar. Dia menikmati hidup, menikmati hidup nonton sinetron, baca buku, spa, pijet, gitu ya. Kalau orang yang kolerik, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja kayak aku begitu, kerja, kerja, kerja. Begitu. Kalau sanggupin ketawa, ketawa, ketawa, ketawa. <laughs> kalau dia ini menikmati hidup, gitu ya hidup jadi nikmatilah jalan pelan-pelan, makan pelan-pelan, bangunnya pelan, tidurnya cepat, gitu ya. Nah, kalau orang pragmatik itu carinya easy way, cari yang gampang nah secara secara penelitian orang plakmatik ini yang paling banyak sehat. Bagaimana nah, enggak sehat? Makan enak, tidur pulas. jamnya tidur tidur. <gambang> Gampang banget tidur ini orang gitu ya. tapi kelemahannya lamban, nggak kreatif, penakut, males. udah kalau diajak apa-apa nggak mau, kenapa males? males. itu kalimat yang paling sering diucapkan orang plakmatik itu males. Kalau kreatif orang sanguin aku punya ide, punya ide gitu ya, ya. Tapi orang sanguin gampang kecewa ya. Karena dia tidak stabil. Orang pragmatik, paling stabil. Tidak pernah cemburu, baik hati, pikirannya positif terus, jarang mikir negatif ya. Jadi emang tidak ada yang sempurna ya, tapi kita kenalin dulu. Kemauannya rendah, sulit dimotivasi, dimarahi pun kayak marahi tembok. Wah, itu anak saya ya. Nah, kalau untuk, untuk parenting, gimana cara menghukum anak ini? Tidak perlu dihukum karena percuma. Anda hukum si blackmatic, dia juga makan enak, tidur pulas, depan komputer, main game, wajahnya tanpa bersalah. Jadi orang ini makhluk yang susah untuk dihukum itu percuma. Anak saya nomor dua itu blackmatic, tidak bikin PR sama gurunya sekolah dihukum suruh berdiri maju ke depan ya dia berdiri dengan wajah penuh tenang senyum enggak <laughs> ada wajah bersalahnya pulangan 2,5 3,0 ya makan enak tidur pulas jamnya main game, main game tapi enggak bikin PR waduh itu rasa nomor 2 itu waktu saya kelas 1 kelas, kelas 1 SD saya dipanggil sama gurunya Pak Jarot anak Bapak ini enggak naik kelas weh jangan dong pak jarod wijanarko penulis buku parenting nulis buku keluarga buku mendidik anak ada 60 buku yang parentingnya tiga puluh buku maksud anaknya nggak naik kelas gitu ya nilainya dua koma kemana kan bapak tahu nilainya dia berapa anak saya itu pinter bu tapi nilainya jelek buktinya kalau pinter coba di tes lisan wow di tes lisan bener bener semuanya gitu tapi dia mal males nulis ya udah pak kalau gitu anak bapak naik kelas, tapi bersyarat. Kalau kelas 2 SD masih nggak mau nulis, nggak bisa nulis, nanti kembali ke kelas 1. Ya udah, naik ya kan. Saya panggil guru les. Ya, Bu, tolong anak saya di lesi. Satu bulan, guru lesnya mundur. Pak Jarod saya nggak mau anak bapak. Bila, kenapa? Anak bapak bukan manusia. Anak bapak itu patung. tak suruh nulis itu, bolpen dipegangnya begini. Ditaruh di atas meja lalu diem aja saya dipelototi dijamin itu anak bapak bisa lo nggak bergerak gitu dua menit cuma ngeliatin saya miring sedikit 20 menit lagi miring sedikit 10 menit lagi tangannya diem nggak bergerak sama sekali lah saya jadi guru lesnya ya saya berudram pak Jarot. oh betul saya juga tahu kalau anak saya kayak begitu patung makanya ibu tak selalu ngelihsi anak saya jadi kita berbagi berudram supaya aku nggak berudram ibu ibu guru aja yang berudram gitu jangan saya gitu kan <laughs> saya agak mau pak saya mengundurkan diri oh ya sudah gitu ya gajinya nggak cukup buat, buat, buat, buat beli obat darah tinggi pak anak bapak kayak patung udah cari guru yang lain yang lain ini gurunya pinter wah hebat dia ngerti psikologi wah bakar saya belajar dari dia mengenai keunikan diri tapi minta gaji lebih mahal nggak apa-apa ya gurunya ini kalau datang ngalesi bawa donat tiga Anak saya dikasih satu. Ben, mau nggak satu? Enak banget, Bu Guru. Enak, enak, enak. Anak saya nomor dua itu obsesinya makan. Kalau sudah makan, energinya wui, matanya kinclong-kinclong, lalu mau berbicara. Kalau enggak dipanggil, nggak noleng, nggak ada kontak mata, diajak bicara, nggak jawab. Udah, sekarat perempuan dewek aja. Begitu dikasih donat. Udah. Ben, mau dua lagi? Mau, Bu Guru? Nulis. Nulis dulu ya. Nanti dikasih dua lagi, tapi nulis dulu nulis maka itu lesnya lesnya tiga bulan saja itu itu berat badan naik 20 kilo coba ya anda cari kemana itu les nulis hasilnya berat badan naik 20 kilo ini emang dunia ini ajaib anak pragmatik juga ajaib kalau ada punya suami pragmatik suami ada -suami ajaib istri ada pragmatik, istri ada ajaib gitu. Atau ada yang pragmatik ya, ada ajaib juga ya. Emang manusia itu unik-unik. Nah, kalau kita mengerti begini, ada, nanti ada kalau pasangannya itu seperti ini gitu, ya. Ada berkata labati aja, adalah pragmatik dia gitu ya. Nah, si pragmatik ini percuma. Anda mau marah 500 kalimat pun dia nggak dengar satu kalimat pun ya, walaupun mungkin Jarinya enggak nutupi telinga, tapi sebenarnya dia telinganya tertutup. Maka, kalau dimarahi kayak marahi patung itulah orang pragmatik. ya enggak banyak ngomong diem. Kalau dimarahi diem, Anda punya suami dimarahi diem, diem aja diem aja. Eh, Anda punya istri kalau dimarahi, diem sampai akhirnya pasangannya ngomong, ngomong, eh, mau ngomong apa ngomong diem aja diem aja diem. Anda menikahi makhluk ajaib, ya kan? Baru sadar sekarang. Enggak sih, sadarnya dari kemarin, Pak. Tapi sekarang tahu, oh bukan ajaib, Pak. Namanya pragmatik, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pragmatik itu bukan butuh dimarahi, tapi butuh dimotivasi, motivasi, motivasi, motivasi, motivasi, dan motivasi, tanpa marah, dimotivasi aja terus, gitu ya. Seperti anak saya. Anak saya itu kan tadinya dia hampir nggak naik kelas, atau naik kelas bersyarat kayaknya kita motivasi Ben kamu bisa nggak Ben? Kalau kamu tuh bisa 15 besar ya komputer kamu saya upgrade Karena anak saya ini game adiktif. dulu nggak ada ada gadget ya adanya komputer jadi main gamenya di komputer kalau kamu bisa 15 besar komputer papa upgrade jadi kamu tuh nggak perlu dua jam satu jam setengah aja kamu mainnya cepet itu bisa nggak 15 besar? Dia mikir sebentar bisa pak kenapa dia yakin bisa 15 besar? Karena Pak Jarod motivasi, mau dikasih komputer yang lebih bagus. Bukan. Karena satu kelas 17 anak. Gitu. Maka waktu dia mikir, bisa. Gitu. Kenapa? Satu kelas 17 anak. Kemarin kan ranking 17. Sekarang nomor dua dari bawah. Tapi kita beri istilah yang positif. 15 besar, 12 besar, 10 besar, 8 besar, 6 besar. Singkat cerita, 6 tahun kemudian ranking 1. 2 tahun kemudian, ASEAN Scholarship ke Singapura biasiswa dua tahun kemudian 10 orang pandai Asia masuk 10 besar dengan nilai rata-rata 99,98 maka dapat tiket lagi empat tahun biasiswa gratis lagi totalnya delapan tahun sekolah gratis asrama gratis tiap bulan 1200 dolar 15 juta tiap bulan itu anak tadinya hampir enggak naik kelas kenapa saya bisa mengubah anak saya karena saya tahu siapa dia kita assessment keunikannya dengan berbagai ilmu. Sampai gaya belajar, sidik jari, MBTI, personality. Nah, kalau bicara seperti ini, itulah magister saya. Ilmu saya itu ini. ya Olah nafas itu ilmu baru. Ilmu parenting ini saya dalami bertahun-tahun. Bahkan bukunya aja saya nulis 66 buku soal keluarga. Dan magister saya itu pendidikan. ya Pedagogik. <tuh> Oke, okay, kita lanjutkan lagi. Ini anak nomor dua ya satu lagi ya melankolik melankolik kalau kalau pragmatik ini karena memang nggak suka tampil jadi nggak banyak contohnya di dunia ini ya tapi kalau anda kenal Teresa itu pragmatik Jokowi itu temperamen dasarnya pragmatik ya maka awalnya dulu dia nggak suka tampil ya dan sebenarnya ngambil keputusan itu lamban sekali ya e, menterinya lebih cepat Nah kalau kalau kalau melankolik itu kalau di Alkitab Nabi Musa kalau orang Kristen pragmatik itu di Alkitab Yohanes sama Abraham, ya, maka Abraham itu diambil sama sama apa namanya ponakannya, ya lahannya diambil diangallah, nggak suka berantem ya. Kalau Sanguin, Petrus, kalau kolerik Paulus, kalau melankolik di Alkitab itu Nabi Musa. Nah kalau sekarang contoh sekarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nah itu orang melankolis. Orang melankolis itu banyak juara juara. Ya, profesor, doktor, PhD, penemu, pemenang Nobel, itu banyak melankolik. Kenapa? Karena mereka orangnya rajin, tekun, analitis berbakat, perfeksionis, maunya sempurna, maunya terbaik. Kalau sekolah ulangan maunya 100. Jadi anak saya nomor satu tuh melankolik. Dia pulang nangis. Gitu. Kenapa? Nilainya 80. Temannya berapa? 70. Yang lain 75. Jadi 80 itu kamu paling tinggi. Iya, lah, kok nangis? ya kan nggak 100. Gitu ya Makanya anak nomor satu ini dari kelas 1 SD sampai 3 SMP, ranking satu terus ke Singapura Asian Scholarship. Jadi kalau yang nomor satu, soal dia siswa, kami nggak butuh banyak motivasi atau atau mendorong. Malah kami dorong bergaul. Kami ajarkan lomba yang pasti kalah. Jadi malah saya ajarkan bagaimana kalah. Nah, si melankolik ini nggak suka tampil. Maka waktu anak saya nomor satu ini dari kecil, kita ajari tampil. Saya ceramah parenting, lalu anak saya tak selalu maju ke depan. Waduh, melankolik itu nggak suka maju ke depan. Tapi saya latih terus dengan dimotivasi-motivasi. Nanti kalau udah motivasinya, dia sukanya uang. Kasih 100.000 ribu, ribu, dia suka nabung. Nanti abis maju ke depan bersaksi gitu. Karena kalau saya seminar dengan peserta 200 orang, anak-anak saya itu bisa, saya bisa bilang, panitia begini, saya minta daftar hadir ya. Daftar hadir 200 peserta, dikasih anak saya tiga menit daftar hadir diambil panitia panitia boleh bertanya dalam daftar hadir tadi nomor 173 siapa namanya nomor 63 siapa nomor 13 siapa semuanya apa kami latih anak-anak kami dengan teknik namanya brain ya jadi memang itu bisa dilatih ya nggak peduli 100% anak bisa semuanya jadi itu bukan printer itu latihan Ya, kalau orang ngerti mengenai neurosains, ya, maka saya menulis buku. Buku saya judulnya adalah, okay. nah ini buku karangan saya, ya. Judulnya maksimalkan otak Anda sama maksimalkan otak anak Anda. Jadi ini berisi mengenai plastisitas otak, keseimbangan otak kiri otak kanan, ya. Uh, kalau di Gramedia habis, ada e-booknya ada di Google Play. Jadi ini buku mengenai termasuk keseimbangan otak ya kayak prefrontal cortex. Nah karena saya punya buku ini, begitu belajar olah nafasnya John Kabatsin, itu langsung saya nyambung gitu ya. Karena dia sebut aja misalnya amigdalanya aktif, prefrontal cortexnya aktif. Ini. Udah, memang saya belajar mengenai neuroscience, jadi begitu ngomong aja langsung kok nyambung, nyambung nyambung Begitu jelasin udah cari di Google aja tuh ini loh kalau olah nafas MBSR itu yang terjadi di otak itu begini begini begini. Gitu. Karena ini buku semuanya mengenai otak. Ya, bagaimana memaksimalkan otak dan dan saya nulis ini karena sudah praktek terhadap anak saya ya nah kembali ke pragmatik jadi anak pragmatik itu dia perfeksionis tapi dia kurang bergaul ya kelemahannya apa sih pemurung ya kurang bermasyarakat suka mumpet di kamar ya egois tapi bagusnya apa berbakat seni tekun analitis akunting cocok keuangan cocok notaris cocok marketing jangan biasanya artnya kuat disiplin ya ini kelemahannya nggak gaul pemurung pendiam punya suami melankolik punya istri melankolik punya anak melankolik maka berikan dia waktu untuk me-time. Anda sendiri melankolik, Anda perlu me-time. Jadi ini kebalikannya sanguin. Saya orang sanguin, ngoceh di zoom begini, energinya muncul, capeknya hilang. Hari ini saya ngelukis lima lukisan. Jadi dari, dari udah dua hari, dua hari langkah lalu. Serentak saya bikin lima lukisan. Ya, Nanti tiga hari lagi selesai, langsung lima. Gitu ya. Nah, Kadang-kadang saya tuh kalau ada waktu tidur siang sebentar 15 menit Hari ini enggak gitu. Ya tadi capek banget sih gitu. Ya, apalagi habis makan malam, aduh kayaknya ngantuk gitu. Begitu ngomong orang Sagwin suruh ngomong. Seneng banget. Gratis saja mau, apalagi dibayar Energinya balik. Nah, kebalikannya orang melankolik Orang Sanguin itu kalau capek, ketemu tetangga, gruping ngobrol, udah, energinya bangkit. Nah, orang melankolik kebalikannya. Kalau Anda melankolik, Anda ketemu orang itu capek. Males ketemu orang. Anda pengen di kamar, baca buku, spa, nonton sinetron, sendirian di kamar, energinya balik. Makanya orang melankolik meditasi cocok banget. Apalagi meditasi senci. <laughs> Kayak saya saya kayak disiksa kalau meditasi, <laughs> maka saya lebih seneng kalau anda ikut saya pagi hari kan, tiga puluh menit sudah cukup dah, yang water breathingnya, habis itu sambil bersenang aja dah, angkat tangan, tarik napas pelan pelan, lepaskan tangan, pelan pelan. Alah, lari tangan pelan-pelan, kakinya diangkat begitu orang sanguin suruh diem. Mana bisa itu, Menyiksa, namanya, tersiksa, stres, stres, sakit, malah gak sehat sehat, gitu kan? Anda mau sehat atau memeditasi meditasi? <laughs> Wah, Pak Jarod bikin bingung aja <laughs> ya? Bukan bikin bingung, Anda tahu siapa diri Anda ya? Tapi latihan bisa, paling enggak saya bisa 30 menit untuk duduk diam bersila gitu bisa ya. Sejam terus terang saya belum pernah nyoba lebih dari 30 menit ya. Lebih baik saya 30 menit, 30 menit, 30 menit. Saya saya saya belum pernah meditasi di atas 30 menit belum bisa, belum pernah bukan belum bisa. Bayangin aja ah nggak usah lah, gitu ya. Yang penting kan tujuannya apa sehat, lepas obat, lepas insulin, selesai, tidur gampang, pulas, tes darah alkali. Kolesterol normal, tes umur biologis 44 tahun, berarti 60 tahun, udah saya nggak butuh satu jam, ya itu kan tujuan akhirnya kan bukan bisa bisa satu jam, tujuan akhirnya sehat, Pankreas bagus, bagus, kolesterol bagus, asam urat bagus, usia muda, coba tidur gampang, udah, ya artinya tujuannya udah tercapai. Nah, itu makanya sebenarnya juga gaya. Gaya dietnya berbeda, gaya olahraganya beda, cara memotivasi beda, bahkan sebenarnya gaya olah nafasnya pun mestinya bisa berbeda antar pribadi, ya. Nah, makanya ada yang cocok dengan senji, ada yang cocok dengan wim Hof, kayak saya wim Hof cocok, gitu kan, karena apa? aktif gitu ya. Ya, kalau melankolik mungkin senji cocok. Ya, nah melankolik ini sukanya ketenangan, ya orangnya serius, lagu-lagu yang lagunya lagu-lagu melankolik, gitu ya dia pemikir oh genius banyak profesor berpikir sebelum bertindak kalau Sanguin bertindak dulu baru mikir ngomong dulu baru mikir gitu ya learning by doing ya nah kalau tadi color itu my way kalau Sanguin happy way kalau pragmatik easy way kalau melankolik the best way dia mau yang terbaik tapi orang melankolik ini masalahnya banyak lambung sama kanker miom kenapa karena pemurung sensitif, enggak suka gaul, pesimis, khawatir, mudah stres, curiga, cemburu. Ini kejelekannya. Kelebihannya, rajin, pintar akademik, sistematis, analitis. maka dengan seperti ini, perfeksionis, kalau itu paling bagus, main saham bagus, notaris bagus. ya. Jadi beda-beda, emang tiap orang punya kelemahan, punya kelebihan. Kalau punya anak seperti ini, punya suami, istri seperti ini, kalau negor, jangan kasar. Dia hatinya terluka, dan gara-gara hatinya terluka, sakit, minum, kita kanker, datang semuanya, atau GERD-nya datang semuanya. Bahkan anak-anak kecil bisa GERD kalau orang melankolik, ditegurnya dengan kata-kata kosor, kok kasar. Dia nggak tahan dibully, nggak tahan dikata-katai, telinganya tipis gitu ya. Kalau punya anak melankolik, maka kalau berani mendisiplin, Anda harus berbicara setelah mendisiplin Tidak boleh dibiarkan saja nggak boleh ya dia bisa mati kepaitan nah orang melankolik introvert bukan berarti nggak bisa tampil ya jadi beda ya pengertiannya ya kalau introvertnya apalagi mbti introvert itu bukan nggak suka tampil anak saya pertama itu introvert dia jadi pembicara apa bedanya introvert dan ekstrovert bukan tampil nggak tampil ya bill gates itu juga introvert dan dia suka tampil. Anak saya pertama, itu hasil tesnya introvert. Bedanya, orang introvert yang punya kemampuan tampil, waktu dia capek dan lelah, dia mencari energi di kamar sendiri. Sedangkan orang ekstrovert waktu tampil capek dan lelah, cari energinya, rumpi dengan tetangga, ikut kul, ikut family altar, ikut arisan, pergi ke rumah tetangga, ngobrol, ngesum begini, udah energinya bangkit lagi. Jadi bedanya extrovert itu, extrovert itu dapat energinya waktu ketemu orang. Jadi kalau punya anak introvert masih bisa juga dia menjadi, tapi dia bukan standing comedy gitu ya, lebih banyak konsultan. Jadi pembicara bisa, tapi kebahagiaannya lebih di konsultannya. Maka anak saya nomor satu awalnya pembicara, sekarang bergeser menjadi konsultan. Ya. Nah, ini anak saya pertama, dia eh, kalau dites pakai personality, ya, itu ENFJ. Tapi dites pakai temperamen dasar, itu melankolik dan melankolik itu introvert. Ya. Nah, kita kembali kepada rangkuman, inilah. Ada empat orang masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Nanti kita praktek olah nafasnya. Hal ini ya, sekarang jam. 20. Oke, kalau gitu yang lain saya cepetin aja ya. Nanti tak kasih link-link ceramah saya yang lain yang mengenai selanjutnya ya. Jadi, pekerjaan apa yang cocok buat masing-masing gitu ya? Nah, gimana cara... Mengembangkan gambar diri, ya. Pertama, itu mengenal diri sendiri, ya. Poin yang kedua, ketiga, keempat, nanti saya lanjutkan aja, atau tak baca sekilas aja, ya. Membangun gambar diri itu nggak boleh nganggur. Temperamen dasar apapun juga, siapapun juga dari empat ini, cara bangun gambar diri berikutnya adalah kita harus berperan, berkontribusi. Ada duit, nggak ada duit, nomor dua, tapi yang penting berkontribusi. Kedua, berbuat baik ya ini ada kisah mengenai William Moon saya cukup bagus tapi kita nggak ada waktu untuk bercerita nanti kita kasih pos-pos di WA grup link-link mengenai materi pelajaran seperti ini di kelompok yang lain ya lalu cari komunitas yang positif lingkungan yang positif dulu saya pernah punya karir itu stagnan ya dalam arti sebagai pembicara ya satu sesi dua juta tiga juta tapi begitu saya bergabung dengan Meri dan berkali-kali lebih dari sepuluh kali muncul di Metro TV ah baru laku tuh satu sesi 25 juta gitu ya karena menjadi coach di Metro TV. Nah, untuk itu perlu awalnya yang enggak langsung ke sana ya. Awalnya masuk di komunitas. Di mana saya mulai masuk komunitas eh ternyata malah di sana dijadikan penasehat, aspirasi ya bersama dengan eh, Pak Ustadz Cumanzur, Pak Renal Kasali, eh, terus Ibu Dewi Motik itu Pak ada mengguna ketuanya itu penasihat di aspirasi. Lalu punya tujuan hidup yang mulia karena itu olah nafas, meditasi itu kan jalannya perjalanan spiritual. Sehingga kalau dalam kelas saya gitu ya, pola hidup sehat PHS itu ada modul-modul yang berhubungan dengan tujuan hidup dan nilai hidup. Karena tujuan itu ditentukan sama nilai. Sehingga nama akhirnya menjadi kesehatan yang holistik atau kesembuhan holistik karena mencapai sampai ke tujuan hidup. Ketika tujuan hidupnya benar, nilai hidupnya benar, sebenarnya sehat itu cuma dampak sampingannya. Bonus aja gitu, ya. Nah, nanti di kelas lanjutan kita akan membagi manusia dalam 16 macam dengan tesnya namanya MBTI, myers Bright Type Indicator. Ya, ini juga tesnya saya bisa berikan tes yang gratis. Sehingga nanti kita bisa tahu saya itu apa gitu ya. Kalau saya itu ENFJ. Setiap manusia itu empat huruf. Istri saya, I S T J. Anak saya pertama, dia E N F J. Anak saya kedua, I S T P. Anak saya nomor tiga, I N F P. Jadi, saya sampai apal satu keluarga itu apa karena kita keluarga modern. Keluarga yang setiap pribadi melakukan asesmen. Jadi kita tahu betul spesifikasi anggota keluarga. Itulah kenapa saya bisa menerima istri saya sepenuhnya dan sedetail-detailnya sampai di hati yang terdalam. Itulah kenapa kami menikah 32 tahun, dan boleh dikatakan 29 tahun terakhir kami nggak pernah berantem. Makanya waktu anak saya lahir, sampai kemarin dia menikah, sebelum menikah tuh anak nanya, papa mama pernah berantem? Kenapa nanya begitu? Ya, aku nggak pernah lihat. Paling kita tuh bukan berantem. ya Kayak ngobrol beda pendapat, itu pun kami kadang di mobil, di restoran. Maka saya punya pembantu rumah tangga tuh ya 22 tahun, 24 tahun. Punya sekitaris ya 26 tahun. Punya sopir ikut saya juga sampai 27 tahun. Karena mereka nggak pernah melihat kita tuh berantem. Padahal gaji mereka ya biasa saja. Kok bisa, Pak, orang hidup 32 tahun kayak 30 tahun terakhir nggak berantem? Ya, saya tahu istri saya siapa. Bahkan saya itu pacaran saja sudah assessment. Saya tahu diri saya sanggungin, pacar saya pragmatik itu dari pacaran. Karena saya masuk, memang orang yang tipe pembelajar, dari dulu suka belajar, dan maunya segala sesuatu itu logis dan ilmiah. Jadi ketika mau serius, mau menikah, pacaran mulai serius aja, Saya pengen tahu secara kepribadian dia itu gimana, kurangnya apa, lebihnya apa. Begitu punya anak, ya kelas umur 5-6 tahun, langsung tes sidik jari. Sehingga masuk kelas 1 SD, kita sudah tahu gaya belajarnya apa? Auditory? Apakah dia kinestetik atau dia visual? Visual gambar atau visual tulisan? Kinestetik bodily atau tactile. Jadi dalam membedah setiap pribadi sampai begitu rincinya. Nah, ini pelajarannya memang panjang sebenarnya ya. Kalau dalam coach coach personality Anda ikut kayak misalnya Tom Chandra ya ikut motivator Andreas Andre, apa Pak Arianto Kandani. Kayak begini-begini itu begini mahal Ya, per itu biasanya dijual itu ya kalau bayar pembicaranya 25 juta. Tinggal Anda mau bagi berapa orang. Kalau dibagi 25 orang, ya per satu orang satu juta. Padahal ini modulnya panjang sampai 10 15 sesi ya. Tapi nanti saya akan berikan semuanya dalam serial pola hidup sehat ya di komitmen saya. Uh, sehubungan dengan tujuan hidup yang mulia tadi karena begitu tujuan hidupnya mulia ya hatinya benar hidupnya benar, penyakit hilang semuanya dan soal masalah berkat udah gak usah dicari, datang sendiri <laughs> datang sendiri saya baru ada orang investasi 450 miliar untuk bangun impian saya ya happy holiday land sekarang lagi dibangun di parung nanti dari tiket yang masuk pokoknya saya dapat 2% aja udah jadi saya bisa ngasih pelajaran olah nafas dengan gratis, dengan cuma-cuma kantong diisi orang lain. Jadi hidup ini indah. Kalau kita hidup selaras dengan Tuhan, selaras dengan diri sendiri, selaras dengan uh, sesama. Ya, Oke, okay. kita praktek, Kalau kita tanya-jawab. 30 menit. Jadi akan sampai jam 9 kurang 10 menit ya selesainya uh, praktek. Oke, sekarang kita eh, tahun 87 baru lahir. <laughs> saya jalanus kuliah. Oke Ibu Ati 87 baru lahir, eh? Baru lahir. <laughs> Jangan mati duluan ya. <laughs> <laughs> Kalau saya umur 120 tahun, <laughs> saya masih umur 60 tahun lagi loh. <laughs> Jadi yang lahir tahun 1987 jangan mati duluan ya. Oke, kita mulai olah nafas supaya kita semuanya mati waktu tua, bukan mati sakit. ya Kita mati waktu tua. Oke, kita mulai. Ya, teman-teman, kita akan mulai latihan olah nafas citra diri 2 secara teknis. Teknik pernafasnya sama dengan body scan, sama dengan citra diri 1 tarik nafas 5 sampai 10 sampai 12 detik kalau mampu 12 detik. Lepaskan 5 sampai 12 detik. Saya akan kasih aba-aba 8 detik saja selama 1 menit. Setelah itu nanti dilanjutkan sendiri bernapas seperti itu. Tapi saya akan berikan aba-aba untuk pikiran. Ya, kalau saya lebih senang, lebih senang memberikan istilah ya kita sebenarnya akan berdoa ya, berdoa ucapan syukur. Nah, kita akan mulai lima menit pertama dengan body scan dulu. Ya, memang harusnya setiap modul diawali dengan body scan, cuma cepat. Kalau tiga 30 menit, hampir 20 menit 30 menit khusus untuk body scan, maka sekarang hanya lima menit kita mendengarkan laporan dari organ-organ tubuh kita. Siapa tahu mau memberikan laporan nyaman, adem, tapi mungkin ada laporan kedinginan, kesemutan. Kalau tidak ada laporan, ya minimal kita menyapa, atau dengan kata lain, kita berterima kasih, bersyukur untuk setiap jengkal tubuh kita. Tubuh kita 70% air, kita mensyuri, maka molekul struktur, molekul airnya bagus, ya memang ilmunya tidak ilmiah, katanya pseudo-science, berarti ya sugesti, tapi kenyataan membuat tubuh kita nyaman ya kakadol dites setelah saya olah nafas bisa ya tes PH urin, PH urinnya alkali dan saturasinya naik metode tiga empat lima enam tujuh tidak harus pasang kopsimeter tapi boleh sebelumnya dipakai di dipak tes sesudahnya dites boleh ya jadi kita enggak fokus pada perasaan jari yang malah e kejepit ya kita akan mulai, Bapak Ibu, silakan boleh tidur terlentang, yang penting masih dengar suara dari saya, atau duduk bersila dengan, tapi badan harus tegak, ya. atau duduk di kursi, boleh juga, ya, duduk di kursi, yang penting badannya tegak, ya, badannya tegak, duduk di kursi, lalu mata tertutup, karena kita dengan mata tertutup bisa lebih fokus pada pikir dan rasa, karena emang kita ini bukan hanya olah nafas, tapi olah pikir, olah rasa posisi tangan seperti yang sering saya ajarkan ya terbuka taruh di atas paha kalau itu duduk kalau tidur boleh terlentang tangannya blek gitu di sampingnya pinggang ya terbuka kayak tidur ngablak-ngablak gitu ya tangannya ya apa-apa boleh tangannya di samping atau di samping pinggang kalau duduk maka tangan terbuka di atas eh, paha kita mulai dan tutup mata, bibir tersenyum tertutup karena keluar masuk nafas lewat hidung. Kita mulai. Ambil nafas satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lepaskan dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tarik dua, tiga, empat, lima enam 7 lepaskan 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman lanjutkan kira-kira dengan ritme seperti itu tariknya pelan-pelan lepasnya pelan-pelan beda dengan metode Wim yang tarik dengan kuat hembuskan dengan kuat sampai saturasi dengan cepat naik pH-nya naik, tapi John Kabat dalam kali ini adalah untuk gambar diri kita lebih fokus dengan pikir dan rasa sambil mengambil nafas kehidupan, nafas dari Tuhan, kita nikmati sensasi oksigen mengalir ujung hidung kadang bisa terasa hangat kita membayangkan dan merasakan oksigen masuk ke kerongkongan paru-paru, pindah -paru, ke jantung Oksigen yang sudah di sel darah ataupun terlarut dalam darah dari paru-paru pindah ke jantung. Nikmati sensasi rasa dan bayangkan darah mengalir dari jantung ke arteri sampai ke seluruh ujung-ujung pembuluh darah membawa oksigen, suasana alkali, saturasi penuh, bahkan juga membawa nutrisi, antioksidan dan lain-lainnya. Nikmati nafas dari Tuhan, percaya bahwa nafas itu punya Tuhan, kan lewat nafas dari Tuhan ini kita disembuhkan, kita mengalami dikrasi sel, darah dari ujung-ujung sel mengambil, mengangkut kotoran CO2, bawa lagi ke jantung, dipompa ke paru-paru, dan kita buang, hembuskan. Kita mengembuskan CO2, kita buang pikiran jelek, Sambil bernafas, kita membayangkan menarik nafas kehidupan. Waktu kita membuang nafas, kita buang perasaan negatif, mengeluh dengan diri sendiri. Kita lanjutkan dengan cepat body scan-nya tetap nafasnya pelan-pelan. Dari body scan-nya kita boleh membayangkan sangat cepat, bisa kiri kanan serempak dari ujung jari. Kita berterima kasih Tuhan untuk ujung jari. Terima kasih Tuhan buat telapak kaki, pergelangan dan uh, tangan kaki untuk betis, untuk tempurung lutut, pangkal paha, pangkal paha. Ini bersyukur untuk kaki kami, bahkan termasuk kalau kami punya kaki yang bermasalah, regenasi sel terjadi. ini bersyukur ya Tuhan untuk tulang duduk, bantat. Pinggang bawah, pinggang atas, belikat, punggung, Saya mengucap syukur Tuhan buat pundak kami, lengan atas, sikut, lengan bawah, telapak tangan, jari-jari, otak kita ajaib, saraf kita ajaib, kita mendengar kata telapak tangan, kita dengan cepat membayangkan telapak tangan, telapak tangan ada yang, telapak tangannya terasa seperti aliran oksigen atau kesemutan yang bergerak tapi nyaman dan dingin memang organ kita tuh ajaib sekali kita tetap tutup mata, tapi kalau kita ingat kalau kita buka mata dan kita melihat ke arah mana otak kita, kita ingin melihat, mata kita langsung fokus autofokusnya dalam hitungan tidak sampai satu detik begitu cepatnya saraf bekerja berkoordinasi dan sinkron dengan organ-organ tubuh. Ambil nafas dalam-dalam, ambil nafas kehidupan, dan kita bersyukur untuk otak kita, luar biasa, untuk saraf-saraf bagian otak, air otak depan, tak tengah, otak kiri kanan, otak belakang. <coughs> Alamus, <coughs> kokampus, aming dala, di leher dan keluar ke tulang belakang, menyuruh menyebar ke seluruh tubuh dari otak saraf beredar. Kita berterima kasih untuk saluran pencernaan dari mulut, lidah, tenggorokan, lambung. Khusus halus, susu 12 jari, susu besar, kolon, anus. Terima kasih Tuhan buat pankreas, ginjal, emberdu, paru-paru, jantung, kelenjar-kelenjar endokrin, dan mengatur hormon uh, luar biasa. Terima kasih Tuhan panca indera, kelihatan, penciuman, pendengaran, kulit. Terima kasih Tuhan, Tuh semuanya. Tuhan ciptakan tubuh berkumpulkan. Ambil nafas dalam-dalam, dan lepaskan, terus dengan pola nafas seperti itu, kita akan mulai berdoa, bersyukur untuk nyawa, pribadi, jiwa kita. Kalau Alangkah tadi kita sudah menyapa, dan bersyukur untuk setiap jengkal tubuh kita. Sekarang kita akan mengatur pikiran kita olah pikir-pikiran terhadap diri sendiri kita menolah pandangan diri kita pandangan kita terhadap diri sendiri saya akan menyebut sebuah ciri-ciri kalau ciri-ciri itu adalah Bapak dan Ibu Bapak Ibu bersyukur untuk hal itu bersyukur berdiri diri sendiri Sambil bernafas, kalau saya menyebutkan ciri-ciri, dan itu bukan saya. Tapi mungkin Bapak, Ibu, teman-teman mulai sadar, itu pasangan saya, itu anak saya, itu mantu saya. Maka saatnya kita mengatur, bukan hanya memandang diri sendiri, tapi kita mengatur otak kita, memandang orang lain. Dan kita bersyukur untuk sisi positif pasangan kita, anak kita, pesan kita, menantu kita. Ambil nafas kehidupan, buang pikiran negatif, saya akan mengajak kita semuanya berdoa kepada Tuhan dan dalam hati saudara adalah Tuhan sesuai dengan iman kepercayaan agama masing-masing. Tuhan, kami bersyukur Tuhan ciptakan unik. Walaupun kadang-kadang orang lain Memberikan kami label bahwa kami sadis, kami kejam, kami egois, kami kasar Kami orang yang tidak bisa minta maaf, kami sombong Kami susah untuk mengampuni, susah minta maaf Mereka menilai seperti itu, tapi hari ini kami sebenarnya menyadari bahwa ada benarnya Tapi kami tidak nyaman dengan penilaian dan penghakiman seperti itu Hari ini kami mencoba untuk melihat sisi yang lain Sekalipun hal-hal itu terasa ada benarnya Tapi kami tidak akan menyesali diri kami Hari ini kami bersyukur bahwa di balik itu kami punya temperamen karakter yang kuat Kami bersyukur Tuhan, saya orang yang punya drive kuat, punya kemauan yang keras sehingga menjadi orang yang bisa diandalkan untuk mencapai target pada waktunya orang yang praktis, punya orang yang punya impian yang besar kalau sekarang kami produktif karena pernah mengalami peristiwa-peristiwa traumatis kami membangkit untuk kembali produktif seperti pada masa-masa kebahagiaan kami hari ini kami tahu Tuhan bahwa kami disebut orang kolerik Secara kecenderungan perilaku, kami orang dominan Dan secara foto karakter, kami orang merah Kami bersyukur dengan diri kami Karena kami tahu dengan temperamen dasar seperti ini Ada sebuah tugas karya peran unik yang Tuhan sediakan bagi kami Untuk kami berperan di dunia ini Dan peran-peran itu membutuhkan sifat-sifat seperti yang saya miliki Kami bersyukur kalau hal-hal ini pada pasangan kami, pada anak kami Kami mau menerima mereka apa adanya Dan memberi mereka kesempatan memberikan memberi dorong mereka bekerja pada bidang yang sesuai Dan perilaku tuntutan yang sesuai juga Kami mengucap syukur Tuhan Teman-teman ambil nafas Dan mengatur pola pikir kepada diri sendiri Maupun pola pikir kepada terutama orang-orang di sekitar yang sering dijumpai dan hidup bersama dengan baik pasangan, anak, orang tua, teman karena pola pikir ini akan membuat kita hidup lebih tenang tidak banyak gejolak perasaan bagi yang diabetes akan merasakan betapa stabilnya gula dengan stabilnya pikiran dan perasaan saya orang diabetes sejak 2009, 400 bulannya dan saya tahu betul bagaimana mengendalikan seperti mana menunggu banyak orang sudah diet, sudah olahraga, sudah olah nafas, tapi kegulanya bergejolak. Karena pikirannya yang bergejolak, pikiran, perasaan bergejolak, hormon tidak seimbang, hormon tidak seimbang, metabolisme kacau. Karena itu, teman-teman, ambil nafas pelan-pelan seperti sebuah olah nafas dalam ketenangan. Atau boleh dikatakan dengan saat teduh bagi yang senang dengan istilah itu. Tapi sambil bernafas pelan-pelan, kita mengatur pikiran kita terhadap diri sendiri dan kepada yang lain. Tuhan, hari ini kami sadar, baik diri kami, pasangan kami, anak kami. Kami sering diberi label, atau bukan kami memberi label kepada orang lain. Kami menuntut orang lain. Kami dituntut orang lain, bahwa lupa, tidak rapi, boros, suka berbohong, lupa melulu, tidak teliti, berantakan, berubah-ubah pikiran, tidak konsisten. Tapi hari ini kami tahu, kami tipe sanguin. Sanguin dengan kelebihannya yang ceria, membawa suasana, kemana pergi membawa antusias. nggak ada kami situasi tidak rame, kami membawa keramaian, kami membawa suasana. Terima kasih Tuhan, lalu keadaan kami memang tidak bisa menyelesaikan ide-ide kami, tapi kami penuh dengan ide-ide yang kreatif. Dan biar Tuhan mendampingi kami dengan teman hidup, pasangan hidup, atau tim kerja, orang-orang yang tidak banyak ide, tapi akan menyelesaikan ide-ide kami. Kami bersyukur dengan otak kami yang walaupun berubah-berubah, tapi kami orang yang fleksibel, yang bisa beradaptasi dengan segala suasana karena fleksibilitas kami. Walaupun kami dalam sisi lain menjadi tidak konsisten, tapi kami menyebutnya "kami orang fleksibel". Memang, kami tidak rapi, tidak teliti, tapi kami orangnya penuh belas kasihan, bersahabat, temannya banyak, antusias, ramah, pandai bicara. Kami tidak bisa tentunya bekerja sebagai orang accounting yang membutuhkan ketelitian, tapi kami bisa jadi bicara yang handal, marketing yang hebat sales yang luar biasa atau menunggu jaringan yang luas kami akan bekerja sesuai dengan kepribadian kami dan bahagia tapi yang pasti hari ini kami memandang diri kami sebagai unik dahsyat, dan ajaib Tuhan ciptakan kami dengan keadaan tertentu untuk berperan di dunia dengan cara tertentu cara kami sendiri yang membuat kami bahagia dan sehat ambil nafas dalam-dalam dan kita akan mengatur pikiran kita, hati kita terima kasih Tuhan kami sempat mengeluh dengan diri kami sendiri, kenapa kami tidak ceria seperti orang lain kami kadang juga sempat frustasi apalagi tambah dengan penilaian orang-orang lain bahwa kami lamban, kami cuek, kami males, kami tidak kreatif kami orangnya tidak peduli dengan orang lain tapi hari ini kami tahu kami tipe matematik secara foto karakter kami hijau dan secara kecenderungan perilaku atau TASC kami stabil kami tidak mau fokus dengan kelemahan kami kami akan mengubah kelemahan kami pelan-pelan dengan dindingan teman-teman dan komunitas sejalan dengan paradigma-paradigma paradigma baru dan pelajaran-pelajaran hidup tapi kami akan mulai hari ini dengan bersyukur dengan diri sendiri kami tidak menyangkal label-label dari teman-teman, tapi hari ini kami akan fokus pada label positif diri kami. Wah, sebagai orang pragmatik, orang hijau, atau orang stabil, kami stabil. Kami tenang, kami dalam, kalem. Kami membawa damai, kami baik hati. Kami jujur tidak kreatif, tapi karena orang yang setia, yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, kami akan tuntas mengerjakan semua tanggung hal yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan untuk diri kami, seorang pragmatik. Atau kami bersyukur punya istri, punya anak, pragmatik. Jadi tidak akan membanding-bandingkan dengan yang lain dan menuntut mereka menjadi orang lain, jadi pribadi yang lain. Tapi kami mulai mengarahkan mereka menjadi dirinya sendiri, karena setiap pribadi ada tempatnya. Setiap jenis pribadi, ada pekerjaan yang Tuhan sediakan untuk mereka yang cocok, efisien, produktif, dan bahagia. Kami tidak akan mengatur masa depan anak kami. Kami akan mengajar anak kami menemukan dirinya. Dan menentukan sendiri masa depannya berdasarkan pengenalan akan dirinya. Tugas kami orang tua adalah membawa anak pada pengenalan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Ambil nafas dalam-dalam Kita atur pikiran kita kepada diri sendiri Dan atur pikiran kita kepada yang lain Kalau diri kita atau orang lain tersebut adalah Pemurung Suka menyendiri, nggak suka daun Suka baca Suka di kamar sensitif Berperasaan Sering menuntut Tapi hari ini kami tahu Bahwa itu karena kami orang melankolik orang yang cermat dan teliti secara foto karakter kami biru ungu secara kecenderungan perilaku DISG kami tiba cermat kami mulai bersyukur untuk diri kami atau mensyukuri pasangan atau anak kami kalau mereka orang melankolik yang teliti kuat di dalam art kuat dalam membaca dan menulis buku punya disiplin tepat waktu dan segala sesuatu dikerjakan dengan kesempurnaan. Terima kasih untuk orang-orang melankolik yang berbakat, analitis, cocok untuk keuangan, accounting, tekun, perfeksionis, yang memang bisa mengerjakan semua pekerjaan untuk nyaris sempurna. Ajari kami Tuhan dengan kesempurnaan atau perfeksionis kami ini, kami belajar untuk sedikit fleksibel. Berjuang dengan sempurna. Bekerja dengan sempurna. Tapi ajari kami untuk bersyukur apapun hasilnya. Ambil nafas dalam-dalam. Nafas kehidupan. Buang pikiran negatif. Dan kita memandang. Bahwa setiap pribadi punya kelemahan. Setiap pribadi punya kelebihan. Kita mensyukuri kelebihan diri kita. Kalau kita melihat pasangan punya kelemahan. Ajaib. Kita menikah dengan orang, di mana kelemahan pasangan itu kelebihan kita. Kalau Anda berkata bahwa pasangan Anda tidak rapi, berkah Anda orang yang rapi? Kalau Anda berkata pasangan saya tidak bisa pegang uang, Anda pandai pegang uang. Percaya tidak percaya dunia ini seperti ada yang mengatur, dan saya percaya Tuhan yang mengatur. Orang menikah dengan orang lain, di mana kelemahan pasangannya adalah kekuatan dirinya. Kalau kita memandang pasangan kita sebagai objek yang harus kita lengkapi, kita berperan melengkapi, kita dibutuhkan, kita dibutuhkan, kita bahagia. Kalau kita melengkapi kelemahan pasangan, maka pasangan akan bereaksi serupa. Dia melihat kelemahan kita dan akan melengkapinya. Sehingga pernikahan menjadi dua pribadi yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Itulah seorganya dunia ini. Tapi ketika pernikahan terdiri dari orang-orang yang tidak memahami dirinya sendiri dan juga tidak memahami diri orang lain, menuntut orang lain menjadi sama seperti dirinya, maka pernikahan menjadi dua makhluk hidup yang tinggal dalam satu rumah dan saling menuntut. Relasinya rusak, pikirannya rusak, jiwanya rusak. Maaf, badannya pun akan rusak. Hormonnya tergoncang. Ambil nafas dalam-dalam. Tuhan. Pada masa tua kami, kami belajar hidup Tuhan. Kami mengambil nafas dari Tuhan. Kami mengambil nafas kehidupan dari Tuhan dan ajari kami hidup Tuhan. Untuk menghargai setiap ciptaan Tuhan, bahkan menghargai diri kami sendiri yang Tuhan ciptakan. Ampuni kami kalau kami mengeluh dengan diri kami, tanpa sadar kami menghina Tuhan yang menciptakan kami. Tapi kami mau bersyukur dengan diri kami, mensyukuri pasangan kami dan anak-anak kami yang Tuhan ciptakan tidak sempurna, tapi punya kelebihan jadi kami memandang diri kami sebagai unik, dahsyat, dan ajaib, dan memandang pasangan kami juga demikian kami menyadari kelemahan pasangan kami, tapi kami menyadari bahwa ternyata kelemahan pasangan kami adalah kelebihan kami kenapa kami tidak saling melengkapi saja ambil nafas dalam-dalam, dan mengatur nafas karena nafas dari Tuhan, nafas kita atur. Tapi sembari mengatur nafas, kita mengatur hidup, mengatur pola pikir. Tuhan, terima kasih untuk cerita-cerita singkat yang kami dengar. Kami tidak mau pensiun dan penyakit kami. Kami mau pensiun yang sehat dan bahagia, dan kami akan bekerja. Apapun yang bisa kami lakukan, kami akan bekerja. Baik menghasilkan uang ataupun tidak menghasilkan uang, bukan itu masalahnya. Tapi kami mau hidup, berarti, dan berguna. Baik kami bekerja di lingkungan RT RW, atau lingkungan yang lebih besar. Tapi kami mau bekerja dan bahagia. Terima kasih Tuhan kami mendapat nafas dari Tuhan secara cuma-cuma. Kami olah nafas, kami mengolah pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk cerita singkat hari ini mengenai jandamun yang larut dalam kesedihan karena ditinggal suaminya, akan mulai berpikir lebih baik mati menyusul suaminya karena kesedihan dan hidup tidak berguna. Candamun menemukan sebuah nilai hidup bahwa berbuat baik itu memberi kebahagiaan. Berbuat baik tidak perlu kaya. Kita berbuat baik tidak perlu modal. Kita bisa berbuat baik, kita memberikan orang lain duluan. Kita bisa berbuat baik dalam sebuah antrian. Kita melihat orang tua, orang hamil bawa anak untuk maju depan kita. Kita bisa berbuat baik. Kita saya tinggal di sebuah kompleks kami mengajak teman-teman di komplek untuk kerja bakti Tidak perlu uang, hanya tutup kemauan kami semuanya semangat memelihara lingkungan. Dan sekarang lingkungan kami, kasuari enam, enam tahun berturut-turut menjadi juara satu klaster terbaik di Tarunjaya. Kita tidak usah mengeluh dengan lingkungan. Kita bisa berbuat baik dengan lingkungan dan menggerakkan lingkungan. Saya mulai dengan RT saya, R.D. saya, terus. Tapi yang pasti kita berbuat baik Kita hidup seperti rencana Tuhan menciptakan kita Untuk sesama manusia Sesama anak bangsa Apapun suku dan agamanya Kenapa kita tidak mencoba untuk berbuat baik Iman kita berbeda tentu Masing-masing harus radikal dengan imannya Harus yakin bahwa agamanya yang paling benar Itu iman Tetapi berbuat baik Hal yang berbeda Kita berbuat baik dengan orang-orang yang berbeda iman Kita menatap pikiran. Kita kita menata pikiran kita menata pola pikir kalau kita berbuat baik sama anak bangsa ada kebahagiaan dalam perbuatan baik yang lebih ketika anda berbuat baik kepada kelompok yang lain anda berbuat baik kepada keluarga kebahagiaannya berbeda ketika anda berbuat baik dengan tetangga anda berbuat baik dengan satu agama itu biasa ada rasa yang berbeda pula tapi akan berbuat baik kepada orang yang berbeda agama tanpa maksud memberitakan agama tanpa maksud apa-apa Anda akan punya perasaan yang berbeda dan kita kumpulkan semua perasaan-perasaan bahagia karena kita berbuat baik berbeda. dan kesehatan yang berbeda ambil nafas dalam dalam dari Tuhan terima kasih Tuhan untuk nafas gratis dari Tuhan kami mengolah nafas hari ini dan mengolah pikiran kami terima kasih Tuhan untuk cerita singkat Margaret Hargery seorang janda miskin penyakitan yang bisa mengubah hidupnya menjadi janda kaya raya yang seluruh kekayaannya dihibahkan untuk kemanusiaan dan seluruh kota masyarakat akan turun temurun mewarisi kisah hidupnya yang mulia kita di penghujung olah nafas kita tanpa terasa Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan. Bapak Ibu seperti berdoa secara pribadi kepada Tuhan yang masing-masing, agamanya masing-masing. Tapi kita menotak pikiran kita seperti sebuah saat teduh untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kalau nafas kita berhenti, apakah kita dikenang sebagai orang yang mulia? kita dicabut sama sang pemberi nafas. Apakah yang orang-orang kenang mengenai hidup kita? Apa yang diceritakan oleh menantu nenantu kita sambil berbisik-bisik ke tempat yang lain? Saat kita berbaring dalam kotak 1-2 meter, apa yang dibicarakan di belakang tentang kita? Selagi kita masih bernafas kesempatan untuk mengukir sejarah ke depan. Memang dalam olah nafas kita belajar untuk melupakan masa lalu, karena itu, itu sejarah. Tidak berbeda dulu masa depan, karena pasti misteri. Dalam berbagai teknik olah nafas kita diajarkan untuk hidup dalam kekinian, kesusahan hari ini cukuplah. Tapi juga lewat olah nafas kita belajar kekinian hari ini adalah hari sejarah hari ini adalah tonggak kehidupan dimana kita menjawab pertanyaan saya hidup untuk apa saya hidup untuk siapa apa gunanya saya hidup kenapa saya semangat melanjutkan hidup maka kita boleh berkata hari ini Tuhan aku mau lanjutkan hidup ini beri kesempatan saya hidup lagi panjang usia saya Tuhan dengan kesehatan dan saya akan jadi manusia yang lebih baik saya akan jadi suami yang lebih baik saya akan jadi istri yang lebih baik saya akan jadi pesan yang lebih baik saya akan jadi tetangga yang lebih baik dari kesempatan saya hidup dengan sehat Tuhan jadi saya nafas kehidupan dari Tuhan nafas kehidupan yang menyegarkan sel-sel tubuh kami Nafas kehidupan yang meregenerasi sel-sel tubuh kami. Dan kami boleh hidup dengan kesehatan. Seperti Tuhan pernah lakukan terhadap Nabi Ayub. Yang hidup 120 tahun lagi. Kami mengambil nafas kehidupan dari Tuhan. Dan kami mengisi pikiran kami dengan pikiran Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan kami umat manusia di bumi ini. Untuk menghidupi bumi yang sama. Untuk menikmati tanah yang sama, air yang sama. Untuk kami, Indonesia tanah air. Kami adalah tanah air untuk semua suku, agama, kaum, dan bangsa. Terima kasih Tuhan, kami akan menghargai setiap nafas yang Tuhan berikan hari demi hari, dan mencoba menjalani hidup ini dengan cara yang berbeda, dengan pandangan yang berbeda. Kami memandang diri, kami unik, dasyat, ajaib makhluk baik ciptaan Tuhan tapi kami juga akan memandang orang lain pasangan kami, anak kami sebagai hal yang sama ciptaan Tuhan yang baik terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak Ibu boleh mulai bernafas kembali pikiran mulai ditenangkan, perasaan ditenangkan boleh menikmati denyut jantung yang berdetak ataupun menikmati aliran nafas dari hidung masuk rasa hangat yang hidup masih ke paru-paru dan terasa segar dan dialirkan ke seluruh tubuh kesegaran mengalir teman-teman mengambil nafas dengan pelan-pelan mengatur irama nafas dengan tenang dan silahkan melanjutkan doanya secara pribadi satu dua menit dengan doa kata kata pribadi saya akan berdiam diri nafas satu dua menit lalu berdoa secara pribadi Kita memasuki masa relaksasi. Kembali ambil nafas pelan-pelan, lepas pelan-pelan, dan boleh mulai relaksasi dengan cara bisa menggerak-gerakkan jari atau jempol kaki, jari kaki digerak-gerakkan, telapak tangannya boleh digerak-gerakkan, kalau yang bersila boleh mulai diselonjorkan. yang tidur telentang, telapak kaki bisa digerakkan seperti biper, bagi di tekanan, boleh mulai jari-jarinya seperti meremas-ramas atau mengipas-ngipaskan tangan. Boleh ambil nafas dengan tangan yang diangkat, Tarik nafas tangan diangkat lalu dilepaskan pelan-pelan tangan di satu, dua, kali. Dan kita, akan, ini, uh, kita ya boleh buka mata juga boleh pelan-pelan karena kadang kalau tutup mata ini Agak gelap, Biar kita uh, selesai. ya selesai belajar, kemudian pembelajarannya kita renungkan di dalam olah uh, nafas. Yang ini beda banget sama, dia ya beda aliran, ya. Kalau senji nggak boleh mikir-mikir hanya fokus pada nafas sampai energi mengalir dan merasakan energi yang mengalir. Nah, kalau serial MTct sebenarnya ya Mindful Based Cognitive Therapy, kita menerapi pola pikir kita. Sebenarnya tanpa olah nafas dengan belajar pun bisa, ya dengan pembelajaran-pembelajaran seperti orang yang ikut motivasi, ya tadi biasanya kalau motivasi itu pakai game-game permainan-permainan yang membuat konsep itu nancep, iya ya, tiap orang tuh unik ya, tiap orang itu beda ya, permainan-permainan yang kalau nggak bisa kerjasama pasti kalah timnya, sehingga iya kita butuh orang lain gitu, wah satu tim nih perlu disusun ulang nih, ada yang orang yang idenya banyak buat marketing, jadi perusahaan-perusahaan itu kalau bikin camp-camp motivasi itu diatur, satu tim itu akan ada orangnya lengkap, satunya yang banyak bicara, satunya kuat leadership itu, personalianya memberikan data pegawainya, atau kalau enggak yang kita asesmen dulu. Dari hasilnya itu, kita bikin grup-grup-grup, di mana tiap grup itu ada sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik, paling enggak dengan empat macam ini, ya lalu dibuat pertandingan-pertandingan. Kalau mereka enggak kerja sama, pasti kalah. Dalam situasi pertandingan, lalu nasehatnya tuh singkat. Makanya butuh orang lain. Cuma gitu aja. Makanya kenali potensi diri. Selain memang ada seminarnya. Sampai akhirnya orang, iya, potensi saya ini. Ya, lalu nanti pulang kembali ke pekerjaan masing-masing, semuanya bekerja dengan antusias. Bahkan kadang-kadang lewat modul-modul seperti itu, perusahaan mengocok ulang. Ya, dalam arti ada rirute. Ya, jabatannya dipindah-pindah. Sehingga tiap orang harus siap juga untuk dipindahkan justru ke tempat yang tepat. Setelah itu sudah jadi bahagia. Tapi aplikasi hal ini dalam hal keluarga, ya keluarga di assessment. Nanti setelah itu baru memilih dilanjutkan. Karena setiap tipe itu juga punya gaya komunikasi yang berbeda. Jadi kalau dilanjutkan itu sampai pada nanti gaya komunikasi, gaya parenting. Memotivasi anak sanguin, berbeda dengan memotivasi anak pragmatik. Berbeda dengan memotivasi anak kolerik. ya Itu beda-beda. Kalau... Teman-teman mau ya nanti saya bisa berikan linknya cuma yang sudah ada rekamannya itu yang versi Kristen ya nanti saya bikin rekaman ulang aja ya modul ikut aja modul selanjutnya kan saya mulai ngerekam ulang nih yang versi umum ya kalau yang versi Kristen channelnya berbeda saya punya dua YouTube satunya Inspirasi Jarod Pijanrekoh itu semuanya versinya sekuler nggak ada ayat itu sudah saya buat dari tahun-tahun 2009 yang versi Kristen malah baru saya buat itu tahun 2016. Tapi juga, saya sudah upload ribuan file: mendidik anak, pragmatic, mendidik anak, sanguin, memotivasi orang, kolerik, menangani anak, game, addiktif, Uuh, sampai ribuan file. Tinggal sekarang yang baru ini, saya akan rekam ulang hal-hal seperti ini untuk pembelajaran, yaitu namanya pola hidup. Ya, dari awal emang saya merancang pola hidup sehat. Di dalamnya ada olah nafas, tapi di otak saya ini sebenarnya udah ada garis besarnya ya kurikulum keseluruhannya cuma melangkah sambil berjalan sampai nanti akhirnya dibikin numeral gitu ya dinomerin modul satu dua tiga empat sampai tiga puluh a b c d e tapi penomennomernya belakangan sekarang ini banyak jalan rekam jalan rekam jalan rekam sampai nanti akhirnya menjadi sebuah modul sehingga teman-teman ikut satu kali program begini nanti lanjutannya ya udah di pola hidup sehat sama nanti lama-lama kan terbentuk uh, klasifikasinya ya. Sekarang ini udah sampai modul yang ke-17. Tapi itu masih banyak banget yang belum direkam. Ya, pokoknya itu akan aja umur sepanjang dan saya akan rekam semuanya sebagai warisan Generasi berikutnya ada pelajaran hidup yang sistematis nantinya dengan judul YouTube-nya gitu nanti akan ada parenting 1 2 3 4 5 Keunikan diri 1, 2, 3, 4, 5 pasti saya yakin pasti tercapai ya menyelesaikan semua modul oke okay. silahkan kalau ada yang mau bertanya kita ada waktu untuk tanya jawab ya karena tadi kita mulainya juga kita sekarang mulainya di undur jam tujuh dua ya karena memberi kesempatan kepada yang sholat dulu tujuh lima dibuka lalu 7.25 dua kita mulai itu dua Silakan, kalau ada yang mau bertanya, saya stop dulu pause untuk... Uh, ininya. ya, silakan. Ini Pak Jarod uh, mengenai <kosok> saya punya cucu, kan? Kelas satu udah diajarin, udah dileskan, tetap masih dapat nol, dapat tiga gitu. Ini barusan mamanya bilang udah diajarin, seperti kayak mau ikut apa ya, kompetisi apa, eh, hey, kok dapat nol gitu gimana itu cara mengenali sifat anak itu sudah saya sidik jari sih tempat itu waktu zaman pandemi-pandemi itu yang lewat Pak Tunggul Iya, yang waktu pernah Lampung itu dia uh -uh. ya Pak Tunggul ya yang, yang dari Bandung ya yang finger hit yeah. spectrum iya yeah, betul ya kalau pakai sidik jari harusnya sudah lebih lengkap sih ya karena itu ada ada PISC-nya bahkan sampai persentasenya, domainnya berapa persen, intimnya berapa persen, itu jauh lebih lengkap daripada yang tes hari ini saya berikan gratis. Nah, cuma masalahnya sebenarnya aplikasinya nih ya, karena hasil tes itu kan udah kalau si Dejad itu detail banget ya, itu kan sampai delapan eh sembilan halaman ya. Tapi memang orang tuanya dan dapat pembimbingan orang tuanya kan diterangi sama Pak Tunggal tiga sesi nah paling menurut saya tuh kalau sudah ada apa hasil tesnya itu bisa konsultasi lanjutan tuh misalnya ngubungin Pak Tunggul lagi untuk sesi tambahan itu pasti jauh lebih murah Oh karena, karena kalau Pak Tunggul itu kan dulu kan sembilan ratus ribu termasuk konsultasi tiga kali nah saya punya teman-teman psikolog itu misalnya satu sesi aja tuh 1,2 juta untuk 60 menit kalau dia dokter atau PhD kalau yang dia magister psikologi, ya cukup banyak yang tarifnya itu sekitar 600 750000 per 60 menit. Nah itu belum lagi kalau dia minta assessment ulang. Tapi kalau sudah pernah tes, nah biasanya juga misalnya hasil tes itu dibawa ke tempat yang lain, yang lain karena nggak mau baca. Jadi kayak sidik jari itu misalnya tesnya di Stevin, ya Pak Tunggul nggak mau baca. Pak Tunggul hasilnya dibawa ke Stevin, Steffinnya nggak mau baca. Jadi makanya itu kayak... Ada sektoral. Kalau sudah pernah tes oh. menurut saya itu itu apa itu sayang itu kan ilmu mahal dan apa namanya data yang sudah udah udah lebih lengkap ya. Kalau sudah ada itu lebih bagus itu tes tes lanjutan. Nah paling kalau kalau hanya di raba rabat aja gitu ya. Karena sebenarnya memang harusnya kalau anak atau cucu itu minimal itu ya fotonya atau tanda tangan, atau tulisan. Itu bisa ketahuan sebenarnya. ya Tapi kalau enggak, ya hanya jawaban secara umum. Secara umum itu, ya anak nilainya begitu, kenapa eh, enggak punya motivasi? Jadi sebenarnya enggak bisa sih kalau yang nanya ibu sebagai neneknya, ini kan cucunya ya, karena butuh, butuh pendalaman, eh, kenapanya itu bukan perlu digali. Kalau dia nggak punya semangat, tuh kenapa? Orang itu kan perilaku, itu pasti ada akarnya. ya. Apakah memang temperamen dasarnya yang pragmatik sehingga nggak boleh dimarahi? Harus dimotivasi, motivasinya tiap orang juga beda-beda. Jadi, sebenarnya tidak bisa diwakilkan seperti ya, sekarang ini. Ibu nanya ke cucunya, "Ya, paling bagus sekarang ini kalau kita kesempatan seperti ini." Ya, lebih bagus nanya nih masing-masing semuanya yang lain, ya. Nanya untuk dirinya aja udah pasti. Jadi kalau misalnya saya tanya lanjutan, ya saya begini-begini-begini, atau mungkin paling nggak orang langsung ya, orang langsung itu suaminya oh, sendiri iya. gitu ya. Kalau cucunya mah susah untuk Jadi, untuk kali pertanyaannya aja datanya tentang cucunya ibu nanti setengah jamnya nggak cukup. <laughs> kalau untuk diri sendiri kan tahu saya begini kan gitu kan. Iya. Apa dia harus menuju apa?